Ahmed, this guy wants to be a Muslim. Yeah, he's gonna, he's gonna turn Muslim right now. Do it right now. Are you sure you want to accept Islam in your heart? Yeah. Are you sure? Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al. Al. Ham. Ham. Du. du li. Li. La. La. Alhamdu li la. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo! Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel tonton Aja Masih bersama saya, Samudi Repsobos Pro Ahmad Kali ini Admin memores kembali yaitu Mabru Aisho Shepit Tapi si Mabru Ice Shepit itu Dia bersama rekannya yaitu Mabru Amin Muhammad Alias Mabru Chungs Ya, Youtuber juga, saya rekan dengan Mabru Ice Shepit Jadi dalam video ini, si Mabru Ice Shepit itu ditanya-tanya oleh uh, Mabru Chungs Mengenai apakah kamu yakin ingin menerima Islam di hati Anda, apakah kamu yakin ingin masuk Islam dan lain sebagainya, sampai Sima Brojong itu bertanya kepada Sima Bro sebanyak hmm, yang bertanya bertali kali ya, apakah kamu yakin, apakah kamu yakin dengan itu menjawabnya dengan kata ya, ya, ya. Pokoknya. Selebihnya, si mabru Aishu seperti itu diajari cara ke amalkan, terus pengucapan astagfirullah alhamdulillah, dan lain sebagainya. Oke, okay, gak usah terlalu lama ya, teman-teman. saya pajak mulu. <laughs> Oke, okay, langsung aja ke cuplikan videonya ketika si Mabrur Aishu bersama Mabro Jung. Tahun sepuluh, tahun sepuluh, tahun sepuluh, tahun ready bro sepuluh, tahun sepuluh, tahun sepuluh, tahun sepuluh, tahun sepuluh, tahun sepuluh, tahun sepuluh, tahun sepuluh, tahun sepuluh, Arabic. Speak Arabic. Uh, inshallah. <laughs> What's funny, bro? Yeah, fair play. That's Arabic. That is. Right. Arabic. Yeah, that's Arabic. Yeah, oh, Maharan oh. oh. that means. Jadi ini yang ini cuplikan ini terkesan Ya, sebenarnya sih keren. Bagus, 50 si HP itu ada usaha bahwa dia bisa berbicara bahasa Arab. Contohnya, insya Allah, sedangkan si Chong, itu beranggapan mungkin dalam hatinya beranggapan, "Ya, itu mah ucapan kita sebagai Muslim, ucapan sehari-harinya insya Allah." 50 si HP itu selalu ya, ketika ngucapin "Marhaban", selalu dengan kata maharan padahal aslinya marhaban dan di teks tersebut saya kasih dalam kurungnya itu ucapan yang benernya ya teman-teman <laughs> oke sima bro oke langsung di video yang selanjutnya ini ada apa nih sima bro oke like I want to learn new things alhamdulillah al al Alham. Du du li li la alhamdu lillah Alhamdulillah Alhamdulillah alhamdu an billah alhamd barak alhamd no bad Allahumma barik. Allahumma barik. no bad no no no no, no ay no, no, no <laughs> <laughs> just copying me now Or come on um a'udhu <laughs> billah <on>. a'udhu billah astaghfirullah astaghfirullah assalamu alaykum assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alayka salam Yeah, uh, what we teach him, guys? What should we teach him? I know Oke, okay. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> jadi si Ma'bru' SP itu ketika dia mengucapin kalimat Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah, intinya dia mengucapinya Astaghfarlah ya teman-teman dan pengucapan Assalamualaikumnya ketika dijepetin dia masih agak uh, terbatas bata jadi bingung. Di situ Ma'bru' Jung situ mengajari Ma'bru' SP itu doa makan yaitu Allah barik dan dia memperjelas no nobar no bar, no bar, tipe apa ya? Bukan itu atau apa? Kalau bar atau no bar, atau apa? Kurang ini juga admin. Jadi Sima SP di sini belajar pengucapan. Alhamdulillah secara dieja belajar mengucapkan belajar doa makan tapi pelan pelan. Siapa sih si Mabru Jung sini? Si Mabru Jung ini adalah pria muslim, dia YouTuber asal England ya teman-teman, asal Inggris. Kelahiran 1996 dan dia merupakan satu tim ketika main bola di Sidemen FC bareng Mabru I Show Speed. Wait, what are you want to do? Make him combat into Islam. Do that okay. right now. You want to dip? Yeah. How are you go, I've got your consent? Yeah. Yeah, let me get my my imam on, on the phone right now. You want to be a Muslim? Yeah. Are you sure? Yeah. Ahmed, this guy wants to be a Muslim. Yeah, he's going he's gonna to tell Muslim right now. Do it right now. Guys, I'm smart, I'm we're going to get... Me. Are you sure you want to accept Islam in your heart? Yeah. Are you sure? Yeah. Brother, gee, this isn't a joke. I know, it's, I, bro, I get, bro. Hey, hey. I know I'm doing serious, bro. Serius meski gimana teman-teman nih tanggapan teman-teman tentang Mabro IceBit ketika dia ditanya apakah kamu yakin, apa kamu yakin dan Mabro IceBit tetap menjawab ya tapi kalau admin itu masih belum yakin karena si Mabro IceBit itu dengan cara dia menjawabnya itu agak apa namanya ekspresi wajahnya dia kayak kurang serius makanya si Mabro Jones itu bertanya berkali-kali apa kamu serius, apa kamu serius dan Mabro IceBit tetap menjawab ya, ya, ya dan dia cara apa, berkat bertanya sekali lagi, bro ini bukan sebuah lelucon Dan Mabro Ice pun menjawab, ya saya tahu mana yang lelucon dan mana yang bukan Saya serius, itu jawaban si Bro Tapi saya pribadi masih belum yakin, mudah-mudahan si bro Ice Speed itu Eh sebenarnya dia dapat hidayah ya teman-teman, kayaknya dia dapat ya Cuman belum, belum, apa, belum ketemu momen yang pas aja apa sih sebenarnya alasan Bro Speed ini ingin memperdalam tentang agama Islam dan ingin tahu tentang tentang agama Islam. Jadi kalau kalian apa teman-teman mau menonton fullnya video ini ada di streamingnya Ma Bro Jungs. Di sini ada alasannya si Ma Bro kenapa kok pengen tahu tentang Islam, kenapa kok dia suka dengan Islam. Di cuplikan videonya Ma Bro Jungs fullnya itu ada. Oke mudah-mudahan si Ma Bro Ace Speed itu bener-bener ya teman-teman dan tidak untuk bercandaan dan semoga dia mendapat hidayah terus dapat keberkahan mudah-mudahan dialogis beneran sesuai dia apa namanya e, pertama kali dia syahadat ketika main FIFA barang rekannya yaitu barang lawannya lah orang Arab waktu itu dan yang kedua dia di prank syahadat melalui ome tv Oke, cukup sekian, reaction dari Admin, mudah-mudahan bermanfaat. <tuh> ya, bermanfaat, mudah-mudahan si Maklo dia memiliki jumlah subscriber sekitar 14 juta, lebih ya teman-teman. Dan usianya Januari nanti menginjak 18 tahun. Oke, saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.